Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 496.000 sama dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 983.000 naik Rp 4.000 dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 929.000 atau naik Rp 1.000 dengan harga selasa, 6 September 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.682.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.555.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.306.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 7 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.